Seorang ulama menerangkan bahawa amalan di bulan suci Ramadan dapat membuat seseorang diharamkan dari siksa api neraka. Dalam kitab Turatun Nasihin diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Man faraha bidukhuli Ramadanah haramadahu jasadahu ala niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka.